Mantan kuasa hukum Front Pembela Islam, FPI, Aziz Yanuar membeberkan kabar bahwa Ma'aher et alias Sony Eranata meninggal dunia di rutan Bareskrim Polri. Ustaz Ma'aher Tuwailibi meninggal dunia di rutan Mabes Polri beberapa menit lalu, semoga husnul khotimah Dan semoga mendapatkan pahala syahid, tutur Aziz saat dikonfirmasi liputan 6.com, Senin, 8 2. Aziz menyebut, Maher meninggal dunia karena sakit. Dia menduga tersangka kasus ujaran kebencian itu tidak mendapatkan penanganan medis yang baik selama ditahan. Diduga karena sakit dan diduga tidak dapat penanganan dengan baik oleh rezim, kata Aziz. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Div Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menegaskan, Polri tidak mengabulkan permohonan penangguhan penahanan Ma Aher Etuailidi alias Sony Eranata yang menjadi tersangka kasus ujaran kebencian. Sampai saat ini bareskrim Polri tidak melakukan penangguhan terhadap tersangka, kata Brigjen Rusdi di kantor bareskrim Polri, Jakarta, Selasa tanggal 29 Desember tahun 2020, seperti dikutip dari Antara. Pada Senin tanggal 28 Desember tahun 2020, Iklima Ayu, istri Ma'aher Tua Tuwailibi menyambangi kantor Bareskrim Polri untuk mengajukan penangguhan penahanan terhadap suaminya yang ditahan polisi karena kasus dugaan ujaran kebencian atau penghinaan kepada Habib Lutfi bin Ali bin Yahya. Dia berharap, Ma'aher dapat dibebaskan setelah pihaknya menjaminkan diri sebagai upaya penangguhan penahanan kepada penyidik Bareskrim Polri. Upaya pengajuan penangguhan penahanan Ma'aher et Tuailibi juga dilakukan oleh sembilan kiai, yakni Kiai Zainal Arifin, Kiai Barkah, Kiai Siroj Ronggolawe, Kiai Abdi Mujib, Kiai Saifuddin Aman, Kiai Marzuki, Gus Ismail, Muhammad Rofii Muhlis dan Gus Mustain. Pada awal Desember tahun 2020, Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap Ustadz Maher at Tuailibi alias Sony Eranata terkait unggahan ujaran kebencian di akun media sosial Twitter at Maher garis bawah. Polisi menangkap tersangka untuk menindaklanjuti adanya laporan polisi bernomor LPB 0677 C 2020 Bareskrim tertanggal tanggal 27 November tahun 2020. Dalam kasusnya. Tersangka Sony Eranata diduga melakukan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat.